Gue asal asli dari Tangerang sih. Eva Cha asalnya dari Depok, lahir di Jakarta, tapi orang tua Medan. Nama gue Eka, asalnya dari Jakarta. Nama saya Gita, asalnya dari Jakarta. Nama gue Alko, asal dari Lampung Selatan. Kalau kecil sih Tang Iskandar. Oh, um, waktu kecil itu sering disuapi makan sama ibu sambil lari-larian di lapangan. Wah banyak sih, kayak ada jajan-jajan SD, terus uh, mainan yang kayak ngumpul-ngumpulin. Apa sih itu namanya? Main di kali, ngambil sama manjat pohon ceri. Hal yang paling diinget waktu kecil, sering disuruh tidur siang kali ya, sama nyokap. Gue pasti main di kali sih, karena rumah gue deket kali. Selain main di kali, juga gue biasanya gue nyari ikan. Kalau sakit perut tuh gampang. <laughs> <laughs> uh, kayak kolektif-kolektifan, stiker-stiker Pokemon sama itu sih palingan, itu gua pas sd suka banget. Mainan juga banyak, yang paling sering ya main ke ladang, main ke kali, tapi ada juga kadang mainan di rumahan gitu. Dulu barang tetangga tuh, yang paling sering kalau sore mainnya karambol, tes, tes, tes gitu kan, asik juga tuh. Tapi kalau lagi di lapangan atau di di kebun atau di mana kita biasa juga tuh main tembak tembakan. Sebelum adanya Digimon, gua suka sama Beyblade apa sih kalau bahasin ini? Gengs ga, Gansing ya? Gasing. Ya gasing, gasing ya. Okay. Waktu kecil aku suka main karet, main bekel, main jongkok dan banyak lagi yang lainnya. Main waktu di masih kecil, hmm, BPP-an? -BP tau gak sih BPP-an? -BP berhubung rumah gua ada ketemu pohon asem tuh, nah biji asem itu biasanya diemut, ditempelin di paping depan rumah tuh, biar lengket banyak. Nanti disentilin kayak main kelereng. Hmm, banyak. Main lompat tali, main kelereng, main benteng. Pa benteng sih? Main benteng itu deh yang paling berkesan. Bbpa itu loh kayak yang Kayak yang dari kertas itu loh, yang berbi-berbi. Uh, harapannya sih buat anak-anak sekarang. Semoga uh, kalian rajin belajar, nggak males, dan semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Dari gue pribadi, mainlah keluar gitu. Jangan cuma main HP aja. Dia bisa tumbuh layaknya anak-anak. Memang anak-anak, waktunya, masanya bermain. Supaya nggak main gadget mulu pun kalau harus main gadget dipergunakan dengan hal-hal yang baik Harapannya selamat bersenang-senang mumpung masih pada kecil belum ngerti hal yang ribet-ribet jadi nikmatin enjoy masa kecil kalian Anak dewasa yang kehilangan masa kanak-kanaknya besarnya dia ke kanak-kanaka uh, makanya pesan gua biarkan anak-anak menjadi bagiannya sendiri yaitu dunianya anak-anak dunianya bermain kalau yang ini namanya baling-baling. Ini balon. <tuk> ini nama mainannya itu gasing, eh gasing, gasing atau gasing lah gue lupa. So gue ya, ini so gue mainan gini nih. Ini namanya Pelembungan iya enggak sih? Saya tahu Gue hari gagal gue nge -nge. Atas, <tuk> <tuk> Asyik, rotali gini? Selamat Hari Anak Nasional, semoga pendidikan anak-anak di Indonesia semakin baik Selamat Hari Anak untuk anak-anak semua di Indonesia Terus semoga kalian semua menjadi anak-anak yang bagus untuk masa depan Indonesia nantinya Terus terus semangat dan jangan lupa belajar aja sih Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2019 Semoga anak-anak Indonesia dapat menjadi anak yang edukatif, kreatif dan menjadi bibit-bibit unggul Selamat Hari Anak Nasional buat Anak-anak Indonesia semoga anak-anak Indonesia semakin berbakat, semakin kreatif, semakin tumbuh berkembang sesuai dengan umurnya Oke selamat hari anak nasional Semoga anak-anak ke depan bisa menjadi anak-anak yang tumbuh, sehat, kuat, cerdas dan bisa membangun peradaban bangsa